Ayah Bunda, kali ini kita akan belajar bersama bagaimana mengajarkan Ananda membaca. Ini tahapannya pra membaca dengan cara mengelompokkan benda berdasarkan bentuknya. Yang lingkaran di sini, yang segitiga di sini, yang segi empat di sini. Tetap menggunakan tiga jari. ya bukan bukan ya bukan ya bukan ya bukan bukan ya bukan bukan, ya, bukan, bukan ya. Bukan, iya, iya, bukan, bukan, iya, bukan, iya, iya, demikian.